dengar tuh kalau oh, jarak jauh jarak besar. tapi itu bang kebeliangan oh update-nya kayak ini guys sekarang dulu di sini kalau berjajak lo dipanjanginnya dah beliangan anjir oh, kena kawan buta <tuh <tuh> Tidakut, tuh rumah gitu, ya. aku cari bisa kayaknya dorong apa kayak spray aku guys Waduh, oh, apa ah. Oh ada. ada, ada lopat, ini, ini. Kiri, dikiri, dikiri, di ya, Aduh. Di dua orang lah di Enemy down. Okay. Oh, Angket Down B. Gargram ini dari ulti langsung kelop saya bang. bang. Oh. Last standing Gila Gila ada uh, mainan si jalan toko tadi.